Halo guys, welcome back bersama gua lagi ya guys ya Yang tentunya gua mau ngasih kalian info area slot gacor hari ini guys <tuh> Yang dimana bermainnya, yang pastinya bermain di rupiah 138 ya guys ya di sini gua membawa modal 100 ribu guys Dis, dan gua mau Ucapin buat kalian semua selamat menyocol guys ya Ya, jadi biar kita ya sama-sama cocok-cocok lah ya kan ya. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa. Uh, anjing lah. gua masih opening co, masih opening. gua langsung dikasih free spin sama rupiah 138. Anjing, alik banget nih anjing. Memang an gak ada obeng ya guys. ya Gak ada obeng guys, gak ada obeng, gak ada obeng. Gimana ceritanya guys, guys? Oke, okay, kita paksa cincin. Oke, okay, ijonya paksa. Ijonya dipaksa. Ijonya dipaksa. Ijo, dipaksa. ijo dipaksa. Babi co, ijonya enggak mau dipaksa, ijo cok cok Oke guys, gua lupa susah sampai mana tadi opening gue Yang pokoknya intinya jangan lupa bermain di rupiah138 aja guys ya. Karena rupiah138 berapapun kemenangan kalian akan dibayarkan tanpa ribet dan tidak banyak makan waktu ya guys ya oke okay. pecah lagi kuningnya biru dan paksa nggak mau dipaksa ngehe. nggak mau dipaksa nggak mau dipaksa oke okay. petir petir oke okay. oke okay, kena petir udah dipetir ya guys ya kena petir dan udah dipetir oleh oh, cat of olympus jadi ya, kita tengok-tengok lah ya di sini ya. Gimana ini kita mendapatkan kemenangan oleh Get of Olympus. Hmm. Cok, gue tercengang Cok. Tapi kok nggak ada isinya, ngehe. Oke. Okay. Ayolah, us. Ayo, us. Jampasirnya, us. Paksa, us. Babi. Jampasir juga nggak mau dipaksa. nyeh, -nyeh dikasih nice dikasih nice dikasih nice dan dikasih nice oke okay. ayo laus anjing gua lapar cok gua lapar lo si sini pokoknya buat kalian semua jangan ah pokoknya tetap semangatin gua lah guys ya tetap semangat semangatin gua support gua buat selalu bikin konten-konten buat kalian setiap harinya sampai gua lupa makan cok sampai gua lupa makan ini lapar banget ini Ya udahlah, pentaran lagi lah gua mau keluar kalau ini memang dikasih kemenangan oleh Usman oleh tiga 138. Dah, gua mau pergi aja cabut, gua mau pergi makan ya guys ya. Dan buat kalian semua jangan lupa pergi depo guys, pergi depo guys ya. Karena ini kemenangan dari gua ini juga. Hmm. Alik banget. Uh, alik banget ya guys ya. Dikasih kemenangan dua 320, tapi gua gak berhenti dari sini. Gua akan cocok lagi, cocok lagi nanti sampai gua udah puas dan gua udah ngerasa gua udah dikasih JP gua bakal cabut guys karena gua tipikalnya memang mengharapkan maksudnya kan tapi nggak terlalu hmm, dikasih sensasional nge-top. dikasih sensasional. udah makan gua makan gua pergi makan ya guys ya gua pergi makan udah apalagi kalau ini mau udah JP kayak JP nih guys dikasih JP hmm babi cok mahkotanya paksa mahkotanya paksa please please us mahkota us please us Us, plus, us, us, us, us mah us, please us, us, please mah kotanya us, Hmm cok, hmm kayak, kayak, uh, uh, lega banget gitu, kayak, morning, cok, raimu, eh, uh, alik banget, anjing, anjing, aduh, aduh, udah, aduh, udah dikasih JP ini cok, cok, anjing, alik banget, anjing, anjing, Bi Udah, udah guys, udah guys, udah guys. Gua tidak bisa berkata-kata guys ya. Gua nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berkata-kata. bah, dikasih kemenangan 1.500, Cok, Modal gua tadi 500.000 ya. Modal 100.000 dikasih kemenangan segini. Aduh, ngejar apa lagi gua, Cok? Ngejar apa lagi? Buat kalian semua jangan lupa selalu support gua dengan cara klik tombol like, share sebanyak-banyaknya, komen dan jangan lupa untuk... Um, anjing kali 50 nya keluar. Ngentot. Um. Anjing. Alik banget cok. Ini kenapa gue hari ini? Mimpi apa sih gue sih? Anjing. Aduh. Merah. Bo. Anjing cawannya. Nggak mau dipaksa. Ngentot. An alik. Anjing. Udah guys. Gue mau deh. Gua mau withdraw aja guys. Gua mau withdraw. Ini kemenangan udah banyak banget ya guys ya gua mau withdraw dan terima kasih buat kalian semua Terima kasih, terima kasih Selalu support saya guys ya Selalu support saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh